Sekarang kita tes print lagi ya, oh, print head nozzle check. Nah, bagaimana hasilnya? Tadi kan kosong ya, ada hasilnya sama sekali. Sekarang bagaimana hasilnya? Mudah-mudahan bagus ya. Oke, okay. kayaknya sudah bagus ya. Kita lihat hasilnya sini ya. Alhamdulillah, Wasshuurilah, berhasil ya. Tadi sama sekali tidak keluar ya. Oh, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, dari komputer. Hari ini saya akan berbagi lagi. Bagaimana cara cleaning, ya? Cleaning atau sistem cleaning pada sebuah printer Epson L3210, ya? Nah, kita mengelimininya menggunakan sebuah laptop, ya, karena ini. Printernya tidak ada hasilnya sama sekali ya, tidak ada keluar hasilnya sama sekali. Jadi kita perlu cleaning ya, cleaning menggunakan laptop ya. Nah bagaimana cara cleaningnya? Pastikan terlebih dahulu uh, USB-nya sudah tersambung ya dengan laptop. Ini sudah ya, di kabel USB-nya yang dari laptop dari printer, nah, sekarang kita buka start ya start, kemudian the in printer list, in printer ya klik saja, ini saya menggunakan Windows 7 ya. kemudian ini ya, ready ya jadi L3210. nah kemudian klik printer properties ya. Printer preferences ya. Di mana bacanya ya? Ya itu seperti, seperti itu ya. Printer preferences ya. Klik saja. nah di sini ada men beberapa menu ya. Nah yang yang kita gunakan adalah maintenance, ya. Maintenance, kemudian ini ya, power cleaning. Nah, ini kalau ini untuk cleaning biasa, ya. Cleaning biasa, terus ini di sini power cleaning ini untuk mengcleaning yang lebih dalam lagi, ya. Jadi kalau hasilnya tidak keluar sama sekali kita gunakan seperti ini. Nah, ini printernya tidak keluar sama sekali ya. Nah, kita tes ya di sini. Kita tes print nozzle check ya. Kita tes hasilnya print head nozzle check ya. Klik saja Oke. Okay. Nah, supaya kalian tahu bahwa tidak ada hasilnya ya. Ya, kita lihat hasilnya. Atau bagaimana tidak ada hasilnya Nah, benar ya Nah, tidak ada hasilnya sama sekali ya Nozzle ceknya Nah, makanya kita gunakan Power cleaning ya. Oke kita klik finish. Kita gunakan power cleaning untuk meng-cleaning lebih dalam ya. Oke. Kemudian klik next ya. Klik next. Nah di sini ada pilihan. Oke di checklist semuanya. Kita cuma bisa sekali saja dalam satu kali 24 jam ya. Nah ini ada tulisannya 12 hour atau 12 12 jam ya. Oke, nah, kalau sudah lewat 12 jam baru bisa branding kembali ya. Oke, klik next, klik start ya. Nah nanti. Kita hasil lihat hasilnya ya nah ini dia yang cleaning cleaningnya lebih dalam ya kalau yang atasnya tadi yang ini cleaningnya cleaning biasa ya ini cleaning biasa ini cleaning yang lebih ekstrim ya mana dia hilang cara hmm. kemana dia ya kita tunggu Perkiraan sekitar 5 menit ya, apa 3 menit kita tunggu saja sampai selesai hmm, baru separuh ya, kita tunggu saja oke, okay, tinggal sedikit lagi ya masih sedikit lagi oke, okay, sudah komplet ya sistem power clearing complete oke, okay, tinggal klik ok, finish saja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 Oke, okay, kayaknya sudah bagus ya. Kita lihat hasilnya sini ya. Alhamdulillah, Wasshuuukoorillah, berhasil ya. Tadi sama sekali tidak keluar ya. Nah oh, ini, oke okay, sudah berhasil ya. Berhasil warna hitam dan oh ya hitam dan warna sudah keluar semuanya. Jadi, sistem cleaning menggunakan power cleaning itu sangat bermanfaat ya. Sangat bermanfaatnya itu gunanya fasilitas power cleaning ya. Nah, jadi, bagi teman-teman yang mengalami yang saya videokan ini, nah, silakan coba bicara saya ini insya Allah berhasil ya. Demikian bagaimana cara cleaning atau sistem cleaning atau power cleaning pada sebuah printer Epson L3210 semoga bermanfaat wabillahi topi wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh